halo teman-teman hari ini aku mau ngajarin kalian bermain dan belajar paw patrol langsung aja yuk kita mulai nah kita harus cari tulang yang warna biru ini ayo cari ah eh, tunggu tunggu ada kursi yang rusak tuh kita betulin yuk cara sedang betul lagi eh ah, iya itu ada sarang burung yang jatuh kita bantuin yuk Putar, putar, putar, putar, do it, dan right yeay, burungnya sudah kembali ke rumah, teman-teman. Wah, wah, wah, ada kursi rusak lagi, kita betulin yuk. Go, yes, akhirnya sudah kembali betul. Kita cari apa lagi ya? Um, aduh, mobilnya kotor. Kita bersihin dulu yuk. Bersih, bersih, bersih. supaya bersih dari kuman. Wow, ada sarang burung jatuh lagi. Putar, putar, putar. Dadah. Yeay. Sudah berapa burung ya yang kita sudah tolongin? Kita naik troso dulu Yeay. Yo, ya, mau foto lagi. Tutu kita dapat hadiah yaitu makanannya um, nyam nyam nyam nyam lezat -nya. hmm, mobilnya kita terima lagi ya okay. oke oh, sih wah seorang burung lagi kita bantuin ya Akhirnya Bumi sudah kembali ke rumah. Oke, okay, kita berpacu lagi mencari tulang. Ah, ah, ah! Itu kursinya rusak. Eh, aku hmm, supaya kita bisa didukan Oke. Okay. Selanjutnya kita jalan ke sini ya. Wow, wow, wow, wow, wow! Minangkan sekali Kita selanjutnya Main bola yuk teman-teman Kita tendang bolanya ya Satu Dua Tiga Yes Go Lagi yuk Mudah-mudahan go lagi sih Yes Gak lagi teman-teman Kita cobain lagi Sekali lagi Doh. Oh tidak mau nah, ternyata Ya udah nggak usah sedih kita jalan-jalan lagi aja aduh kita nomor kursi rusak lagi nih kita betulin yuk yes. sudah bagus Wow udah sudah hadiah lagi kita makan dulu ya nyam nyem nyam nyam, nyam enak banget teman-teman kita Look, uh, ada lagi seorang burung yang jatuh kita bantuin selamat ya burung akhirnya rumahnya lebih naik lagi ke pohon sekarang kita aduh meluncur lagi tidak apa-apa nanti kita bersihkan lagi ya kita bersihkan Kita tolongin dulu pusu yang rusak yuk uh, Udah deh Sekarang kita Jalan-jalan Kita jalan-jalan Kita tebak warna yuk Nah Sekarang kita main tebak warna ya Teman-teman tahu gak ini warna apa? Ayo siapa yang tau? Yah bener Ini warna biru atau blue Kalau yang ini warna apa? nah betul ini warna merah atau red dan yang ini warna ungu atau purple dan yang terakhir warna kuning atau yellow oke okay. kita jalan-jalan lagi kita jalan-jalan kemana ya ke pantai lagi kali ya seru sekali kita lewat terowongan ya hmm Nampaknya kita berputar hadiah lagi, dan kita oh, Yes, yes dapat matang lagi. Dan ini makanan terakhir kita untuk hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi ya di permainan kita selanjutnya. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Selamat bermain dan belajar lagi. Dan sampai bertemu lagi di lain waktu Dadah